Halo, datang, warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yago dari channel Mitra Usaha Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat NIB untuk usaha perorangan. Namun sebelumnya saya perlu menjelaskan ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih usaha perorangan harus memiliki NIB? Tuh, sekarang dengan tanpa NIB juga kan kita sudah bisa ya menjalankan usaha seperti biasanya. Ya, jadi gini, kebutuhan kita akan NIB itu segalanya ada tiga hal. Yang pertama, dengan NIB, maka usaha kita menjadi usaha yang resmi. Ya, tidak kalah dengan usaha-usaha berbagai hukum lainnya seperti PT maupun CV. Yang kedua, karena sudah diakui secara resmi, maka kita juga punya hak untuk mengakses lembaga-lembaga uh, keuangan, -lembaga seperti perbankan, untuk permodalan, kredit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dengan memiliki NIB, maka kita juga bisa melanjutkan ke izin-izin lainnya seperti izin edar, izin ART sehingga status produk kita semakin meningkat dan bisa diadarkan ke Suri Indonesia dan supermarket maupun tempat-tempat lainnya nah untuk anda tertarik untuk bagaimana cara membuat energi sendiri silahkan ikuti video ini sampai habis dan jangan lupa untuk anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu baik bapak ibu sekalian kita mulai ya jadi untuk membuat energi perorangan pertama-tama silahkan kunjungi OSS.go.id kalau akan terbuka nanti halaman seperti ini kemudian kita close saja, kita klik menu daftar nah, jadi di sini di menu daftar ini kita akan ada dua pilihan ya apakah kita termasuk UMK atau non UMK jadi UMK itu modalnya yang masih 5 miliar ke bawah sedangkan non UMK adalah modalnya yang 5 miliar ke atas ya nah usaha peralangan gimana? usaha peralangan bisa saja di antara dua ya antara UMK apa itu bisa saja. Jadi bukan berarti karena ini usaha perorangan, maka kita harus memiliki, kita harus UMK ya. Harus harus seperti itu. Tidak, tidak seperti itu. Jadi tergantung modal usaha yang nanti kita miliki sekarang. Ya, oke. Okay. Nah, karena saya masih di bawah 5 miliar, maka kita akan pilih yang ini, yang UMK ya. Kita pilih. Kalau di sini ada jenis pelaku usaha ya silahkan dipilih. Nah, kita karena ini kita akan membuat yang perorangan maka kita pilih usaha perorangan. Nah, di sini masukkan nomor handphone. Kemudian masukkan alamat email. Nah, kemudian oleh saya akan minta verifikasi. Sekita si bisa pilih mau dikirim ke email atau ke nomor WhatsApp. Kita saya akan coba pilih kirim ke nomor WhatsApp. ya di sini sudah ada ya sudah ada WA dari WhatsApp kita tinggal masukkan ya kodenya di sini jadi kalau mau email maka kode ini akan dikirim ke email ya karena saya WhatsApp maka di sini uh, terkirim langsung ya langsung dikirim ke WhatsApp Nah kalau sudah terverifikasi baru kita akan diminta data selanjutnya di sini masukkan nama lengkap kita sesuai KTP ya kemudian kita juga akan diminta uh, paspor Oh ya, untuk memilih password di sini ada ketentuannya ya, yaitu seperti ini ya. Jadi harus kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter. Karena kan gitu kok saya uh, passwordnya apa namanya? Uh, di terus ya, karena belum sesuai di sini ada ada petunjuknya ya. Jadi harus sesuai dengan ketentuan. Setelah selesai silahkan klik konfirmasi. Nah di sini akan dimainkan nomor uh, nick kita ya. Jadi masukkan nick di sini. Kemudian di sini jenis kelamin, masukkan tanggal lahir, kemudian alamat sesuai dengan KTP. Ya, jadi silahkan di sini isi sesuai data sesuai dengan KTP kita. Kalau sudah, silahkan klik centang, kemudian klik daftar. Setelah klik daftar lalu pendaftaran berhasil maka akan ada pesan seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, bapak ibu sekalian bisa langsung login di main area dan juga bisa periksa dulu ya whatsappnya ya apakah ada info dari oss. Ya, nah di sini ada ya info dari oss bahwa pendaftaran kita sudah berhasil ya di sini uh, langsung ada wa apa uh, wa dari oss. Oke, okay? nah kalau sudah kita bisa juga bisa login. Nah di sini kita bisa login, bisa masukkan email atau nomor ponsel kita ya Silahkan dimasukkan Nah jadi kita juga bisa masukkan username yang diberikan oleh OSS, jadi di, apa, di WA ini kita juga dikasih username ya, ada username di sini yang masing-masing orang berbeda ya jadi kita bisa login dengan nomor HP, nomor alamat email maupun dengan username yang diberikan oleh OSS oke selanjutnya kita akan mulai ke perizinan berusaha ya saya klik menu perizinan berusaha lalu klik permohonan baru ya di sini akan ada data kita ya, data yang kita masukkan, di disini uh, silahkan dilengkapi nama NPWP. Jadi kalau belum punya bisa mengajukan NPEP. Kalau sudah punya silahkan masukkan saja. Ini. Ya di sini akan ada diminta apakah sudah memiliki BPJS kesehatannya juga belum? bisa belum. Apakah sudah memiliki BPJS kesehatan ya? Kalau kalau sudah punya silahkan uh, klik sudah ya. Di sini akan diminta masukkan nomor BPJS. Ya kalau sudah lengkap semua silahkan simpan data. Oke kemudian di sini kita akan diminta tambah bidang usaha. Ya, silakan untuk uh, tambah bidang ini bapak ibu ini dulu ya. Atau uh, pastikan sudah ada kode KBLI-nya. Oke, di sini sudah muncul. Sekarang kita masuk pilih tambah bidang usaha. Di sini masukkan kegiatannya utama pada nah bidang usaha ini masukkan kode KBLI ya. Ya, di sini karena usahanya uh, mau di bidang industri kerupuk ya. Uh, di masukkan, oke. Okay. Silakan nanti uh, untuk Ya untuk kode KBLI nanti silahkan dicari dulu ya. Kami sudah ada panduan untuk kode KBLI. Silahkan bisa dilihat nanti kode KBL, uh, cara milik kode KBLI yang sudah kami buat. ini masukkan saja 10 centang. Oke, okay. di sini sudah masuk. Oke, okay. silahkan klik simpan. ini apakah memiliki usaha berbeda uh, NQIP nya beda? jawab saja tidak ini ya ini apa uh, nama usahanya ya nama usahanya uh, ini, nama usaha ini bisa nama toko ya atau nama sendiri ya kemudian ini lokasi usaha pilih darat luas rahang uh, ini bisa diperkirakan ya bisa uh, dari rumah atau bagian tokonya ya, jadi sudah seluruhnya rumah misalnya dipakai Ya nah, untuk data lokasi ini silahkan disesuaikan saja dengan kolomnya provinsi, alamat semua diisi saja sesuai dengan kolomnya Apakah misalnya sudah berjalan? Kalau sudah sudah, sudah kalau belum sudah belum Apakah akan melakukan pemanggilan hidung? Tidak modal usaha. Ya setelah itu silahkan masuk modal usahanya ya kira-kira berapa untuk uh, untuk satu bidang usaha ini berapa yang kita siapkan. Di sini klik validitas resiko. Ya kalau sudah seperti ini maka berhasil masuk ke dalam resiko rendah. Di sini kan kita akan tahu ya apakah risiko usaha kita itu masuk ke resiko rendah, menengah rendah, tinggi atau menengah tinggi. Ya ini industrinya masih ya masih masuk ke industri kecil jumlahnya satu jumlah kerja ini minimal satu silahkan tulis tiap bulan ya dimasukkan misalnya di sini ya kalau tidak ada saya masukkan di sini kapasitas produksi di sini pilih satuannya berapa kilo buah, butir, atau rupiah ya kalau di per tahun ya, kira-kira per tahun berapa ya disesuaikan saja dengan uh, produksi kita ya apakah menggunakan bahan baku atau sudah halal itu tidak, karena kalau tidak halal nanti maka anda menggunakan bahan atau proses tidak halal ya disiplin maksudnya tidak. apakah anda sudah memiliki sertifikat halal kalau sudah masukkan sudah kalau belum uh, tulis belum nah, ya, jadi kalau semua produk kita ini produk halal maka uh, itu diwajibkan kita memiliki uh, sertifikat halal Oke. ya setelah klik simpan nanti tunggu saja prosesnya ya ini kalau sini sudah selesai klik saja tanda selesai ya di sini ada informasi kalau sepertinya klik saja lanjut oke di sini sudah ada oke bidang usaha sudah ada sekarang bisa klik lanjut kalau ada bidang usaha lain silahkan bisa ditambahkan uh, sampai bisa ditambahkan bidang lainnya ini karena cuma satu dan kalau cuma dua contoh uh, saya lanjut saja lalu disini ada proses perizinan, klik saja proses perizinan kemudian disini ada pernyataan-pernyataan mandiri ya karena risiko rendah makanya dibutuhkan hanya pernyataan mandiri silahkan boleh dibaca, setelah itu dicentang centang saja oke ini mulai kewajiban, centang, kesanggupan mengikuti proses retikis halal, centang ya jadi kalau nah di disini disebutkan ya, kalau untuk uh, makanan maka kita harus uh, kesanggupan untuk apa namanya mengurus sertifikat halal jadi setelah ini kita uh, diwajibkan untuk mengurus sertifikat halal. Ya di sini, di sini ada pernyataan lain ya SKPL dicentang. Oke, ini ada ketinggalan. Ya harus mengunduh tata ruang dicentang. Kalau sudah silahkan klik lanjut. Nah jika sudah maka di sini akan ada draft NIB kita. Kita bisa cek daftar NIB-nya, oke? Kalau sudah benar, silahkan dicentang lalu klik menu Terbitkan Perizinan. Ya, seperti itu tadi sudah selesai. Ini sudah ada di sini ada pernyataan KTA, kesediaan, memenuhi kewajiban apa? Kewajiban-kewajiban. Eh, lalu di sini ada ke, apa? Kesediaan untuk memenuhi eh, proses administrasi terkait halal. Uh, dan lain-lain ini, ini bisa dicetak ya, dicetak dan nanti dijadikan dokumen pendamping dari usaha kita. Sedangkan Indonesia sendiri ada ini di sini, di sini bisa dicetak ya, di sini bisa kelihatan bisa Bapak Ibu download lalu dicetak sendiri ya. Jadi dokumen ini dicetak sendiri itu sudah bisa dipakai. Oke, jadi ini saja ini e sudah terbit. Seperti itu, tinggal di download saja atau di print langsung ya, disimpan seperti ini. Ya seperti itu, saja sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian, Ya saya rasa cukup mudah, jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, dan jika nanti ya, Bapak Ibu membutuhkan bantuan untuk membuat NMB bisa mengunjungi link kami yang ada di bawah ini. Oke seperti itu saja, terima kasih banyak semua, menyaksikan video ini, selalu buat Anda semua, jangan lupa untuk Anda belum subscribe, silahkan subscribe dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.